sekarang saya ada di naton Pier di belakang Naton jadi diajakin temen tadi uh, ini, ini fresh market pertama setelah New Normal jadi ini kita nggak kita lagi ya lautnya lagi habis ini lihat biasanya sampai sini sampai ujung sini lautnya Lalu kita langsung ke marketnya aja Jalan ini masih sedikit sih kita lihat aja ada apa di dalam apa yang bisa kita beli kita mau masuk jadi mau pemarket pun kita diperiksa ya masker jadi nah. kau nah. speed ternyata enggak semua lapak buka apa ya? Juga banyak pilihan ya. Lapaknya juga dijarah, nih, bisa kalian lihat sendiri. Jadi satu lapak ada space kosong baru ada lapak lain. Saya juga bingung mau beli apa enggak tahu lah. Lihat aja dulu ntar. bukan, bukan. ini kok. jadi saya beli ini cuma kayak sanksi ya melihat banyak motongin itu kok kayaknya alot gitu ya. tapi intalan itu coba aja. Dah. Lipat, taruh, satu pak, satu. Nih, Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya agak sabar ya, udah ingin cobain. Warganya murah banget, jadi satu buah itu sepuluh Jadi saya tadi beli tiga. Baunya aneh. saya pikir cuma baunya yang aneh. Rasanya juga aneh. Saya coba yang potongan yang satunya lagi yang ini rasanya tuh kayak gak, kalian tuh kayak mau bikin tepung pisang goreng tapi minum gula ini coba berasa tepung saja kalian nah, coba yang potongan ini ini looknya sih sayur ya ini bawahnya makin aneh lagi ayo nah, coba Sumpah ini rasanya makin aneh. Jadi percaya dari pilih 3 macam ya? Saya coba yang satunya. Ini aromanya agak mending sih. Saya coba. Saya enggak tahu mesti bilang apa. Rasanya hambar semua. Oke, saya cari makanan yang lagi deh. Jadi ini teman saya yang tadi ngajakin ke sini. Sama anaknya. Kayak lagi mewarnai gitu. Ini tawarai cup. Nah, nah. Warna LED Oh, jadi kalian beli ini? Batman. Batman. tonam Betman. apa Betman. itu Betman. Nihalaiqal yeah, like Hello Indonesia Apa kabar? Apa kabar? Like, how are you? Like, Sawadee Apa kabar? Apa kabar? <laughs> Thank you, nah Now in uh, inaton, inaton Pier, right? Inaton Pier Ya nah, ini Naton Pier Sekarang di Pelabuhan, inaton Pier Samui Tapi mendungnya udah mulai datang sih, kayaknya menar lagi juga bubar ini, pasar. Sekarang udah pusing saya, ya. bingung mau beli minum apa Ya, saya beli yang lebih aman aja lah ya karena saya udah kapok saya mau beli jus uh, kelapa aja Sawadikap Neng lagun? Maaf lao Maaf lao pantang siapa? Panmai? One take away Shake, ya yeah, shake Susu <inaudible> <inaudible> gak tahu ini kitnya yang berapa ya? Jadi itu kayak kayak es kelapa biasa itu loh, cuma dia kasih yang creamer ya. Bukan creamer sih ya, kayak kayak gula sih Kayak susu kental manis itu. Ini baru creamer, baru versi creamer. Terus nanti di blender gitu. Harganya 34 12.000. Oh nah biasanya yang harga di sini tuh yang harga yang tertera di sini tuh biasanya untuk orang lokal. Kalau mereka tahu kalian nggak bisa bahasa Thailand, biasanya harganya akan naik 40-50 bahkan bisa naik 100%. Atau kita lihat aja nanti berapa harganya. Jadi beli es di sini tuh, kalian tuh seperti beli es batu ya. Esnya cuman sedikit. Uh, es kelapanya sendiri cuman sedikit. Yang banyak itu. bayar kita kira ini nanti di, di charge berapa saya nggak tahu 30 atau lebih jadinya kayak es krim sih nantinya itu <laughs> tapi aneh aja gitu loh berapa ah, 35 35 dinaikin 5 ah, bayar aja lah ya common ah. cup Dan ini mendungnya udah makin padat, makin gelap. Kayaknya kita udah buru-buru pulang. Tadinya rencana sih mau berlama-lama di sini. Ini kalian lihat di depan tuh. Mendungnya udah makin gelap. Kalian lihat mendungnya gelap sekali di depan tuh. Jadi biasanya di bawah tuh airnya sampai sini ya. Tapi <tuh> enggak. Nah itu bagian... Cakrawala yang gak ada mendung ya, yang clear. Tapi coba sebelah liatnya, sebelahnya coba lihat. Uh, mendungnya itu kayaknya udah turun hujan deh. Tapi lihat masih banyak orang yang berlari-larian. Tapi tuh degradasinya tuh bagus banget kayak gitu loh. Jadi sebelah sini tuh gelap, eh sebelah sana tuh terang. Tapi sebelah sini menakutkan, creepy banget itu seperti kalian berdiri di bawah kanopi. Eh kanopi yang separohnya tertutup tapi separohnya lagi terbuka. Eh nah, kondisi di sekitar bagus banget kan vinya kan. Jarang-jarang kita punya pemandangan seperti ini. Jadi di bawah tuh terang sekali. Yang di sini gelap banget. Ada yang sana terang sekali. Nah, dan di sepanjang jalan tuh ini bukan orang-orang yang turun dari dari perahu ya, bukan. Ini mereka cuma pengen lari-lari aja. Karena perahu belum beroperasi di sini. Ini masih kosong. Tapi video bagus banget. Dengan posisi menunggu seperti ini. Di sana tuh yang makin gelap lagi. Ini posisi sana. Masih banyak orang. Belum ada yang bergembung sama sekali. bos sih sama